Han untuk membuat sejenaga Pertama ada tepung panir, Kedua Ada daging ayam giling Yang lebih halusin Terus ada Susu 300 ml Terus ada Kuning telur Bawang bombay Dan blue Roti Roti yang putih-putihnya terus ada bumbu, rempah-rempahnya terus uh, ada putih telur untuk membalurinya.